Jadi, yang korban sistem itu sekarang ini, kalau udah gacor kalau <laughs> yang sudah pensiun. yang <laughs> oh, <rah>. oh, <laughs> apa yang ini, ini driver gacor Solo Raya. Ini drivernya mobil kuning, ini pengin level platinum lur. Tapi rawani on ad. aja bersama teman-teman dari BC apa jadinya BC apa? BC nah, naga sakti BC naga sakti lor di mesen lor depan rukuman Mandiri. nah ini kalau ini yang dulu bakal wedangan kurban sistem itu sekarang ini huh? udah gacor lor <laughs> udah pensiun <laughs> ini modal-nya modal merah kencang wii perang pingan ngantuknya itu, itu prageda kayak? ooo.. Oh, oh, mudah aja hehehe yeah. mudah-mudah itu kurang mudah aja <laughs> ini.. ini sama Pak Indra Pak Indra dapat siapa ini Pak Indra? <laughs> tangar ini calon penghuni level.. tak dure platinum loh platinum? hehehe hehehe platik motornya plat putih karena baru 3714 ada Om Doni, dari Grab mumpul-mumpul, hutan-hutan, gede-gede-gede-gede-gede-gede ini Bukmen ini nyantol apa apa? ngitung batik hitung batik, Talor hahaha, mati apa apa nyantol, Talor? nyantol, orang yang lu buat dionkan kok ini, apa kok di plastik kayak roti? mau recordingan Kan nglimat baterai. Dapat pira lur? Dapat 5. 5 long tripan kabre. Long trip semua. Oh, wih lur. lur 5 orderan. Panimu tuku apa pabrik lur? Ah, berani no. Oh, iya. Pabrik tak jual. Huh? Tuk -tuk. <laughs> hehehe hehehe terang terang terang udah ke aplikasi mulai buka mau ini drivernya gacor udah udah nekat lho sekarang di lho kantor kantor gede gede gede lho lho transparan lho iya iya ini kiri, ini kiri, ini kiri, ini kiri, ini ini kiri, ini kiri, ini kiri, ini kiri, ini kiri, ini kiri, ini kiri, ini ini ini ini coba su paths dua suka okay. bluk, kan deh,